Halo guys, berjumpa lagi dengan channel youtube saya YT Chris Manto guys. Nah kali ini saya ingin berbagi video Bagaimana cara mengganti keyboard Acer A31433 atau A314-41 Juga sama Oke, tonton terus video ini sampai habis Cara pemasangan atau tutorialnya Sangat rapi keyboardnya, kuat Nah, sebelum mulai mendingan kita klik dulu subscribe, like, komen, dan share di bawah video ini ya guys Untuk mensupport terus channel youtube saya Nah, pertama kita lakukan adalah, sedia dulu sebuah obeng Keyboard baru Kemudian kita harus membuka baut yang ada di bawah ini Semuanya Oke okay. Saya buka dulu Tunggu sebentar Nah ini telah saya buka Semua baut-baut yang ada Di bagian bawah lubang ini Ingat jangan ketinggal Satupun bautnya Harus dilepas atau Dibuka semuanya Masih tinggal satu Nah kemudian kita buka Seperti ini Tungkel Kemudian masih ada Bautnya di bagian ini satu, kemudian kita buka juga habisnya, Jangan lupa, setelah itu kita cabut di video roomnya atau di video RW. Kemudian kita buka dari bagian DVD ini Kita tarik ke atas, jungkel Seperti ini Ini saya buka dulu Nah setelah kita lepas Tutup bagian bawah casingnya kemudian kita buka juga baut-baut yang ada pada motherboard ini Ini. oke, kita buka dulu sebentar nah ini telah saya buka semua baut-baut yang ada di motherboardnya kemudian kita buka fleksibel yang tertempel pada motherboard seperti ini ikuti terus tutorial ini sampai akhir jangan di-skip ingat kalau di-skip rugi guys nah tarik rekor speaker ini flexible lcd-nya Ini ya, nah, dan kita tarik. Setelah kita angkat jepit ini, nah seperti ini, sudah terlepas motherboard dari casing bagian keyboardnya. Kemudian baterainya juga kita lepas dulu nah kemudian kita congkel dari bagian pinggir seperti ini menggunakan pinset letak ke arah atas ya guys yang salah saya lepas dulu saya congkel sebentar ya nah ini telah saya congkel bagian pengaman keyboardnya dari arah bagian sebelah sini guys ingat nah pertama kita harus buka dulu baut yang ada di sini ya guys bagian engsel kiri kanan ini saya, setelah saya lepas setelah saya lepas kemudian kita ambil keyboardnya seperti ini angkat ya tarik nah ini telah lepas kemudian kita pasang dengan keyboard yang baru ingat posisinya hurufnya jangan terbalik bagian backpacknya bagian bawah seperti itu kita pasang ya nah kita kasih ini Kemudian konektornya kita masuk ke bagian sini, nah seperti ini. Kemudian kita ambil solder, kita solder di bagian plastik yang ini, guys. Saya tunjuk dulu, nah ya, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Semuanya ya harus kita tekan dan solder dari dari arah sini, kemudian kita solder dari arah sini. Nah, seperti ini guys. Di solder di bagian plastik dari casing laptopnya. Seperti ini semuanya. Nah, kita lihat tapi dan kuat. Jangan menggunakan lem karena kurang kuat itu enggak tahan lama Dan kemudian pasang kembali seperti kita membukanya pertama tadi Jadi cukup sekianlah video kali ini Cukup sekian dan terima kasih Mantap